Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Perkenalkan nama saya Bu Sadarwanti. Kalian bisa panggil saya Bu Guru atau Bu Wanti Hari ini 13 Juli 2020 Adalah hari pertama kalian sebagai siswa di SDN Kunir Gito 1 Tetapi kalian tidak diperkenankan untuk hadir ke sekolah Kita tidak belajar secara tatap muka dengan Bu Guru tetapi pembelajaran dilaksanakan secara virtual atau kita sebut daring kelas. Jadi bu guru memberikan materi dari sekolah, kalian menerima materinya lewat WhatsApp Mama, kemudian mengerjakan tugas di rumah, didampingi Mama atau Ayah. Kemudian hasil kerjanya nanti dikirim ke bu guru Capri. Untuk hari ini, besok dan lusa, tiga hari ke depan, kalian akan menerima materi Pengenalan lingkungan sekolah Akan ada beberapa video dan gambar Yang akan bu guru kirim Kalian simak dengan baik Kemudian di akhir sesi Kalian akan menerima tugas Atau beberapa pertanyaan dari bu guru Kalian perhatikan instruksinya dengan baik Dan bu guru akan tunggu hasilnya Kalian tentu tahu Mengapa kita tidak bisa belajar secara tatap muka Karena sekarang sedang terjadi Pandemik, coronavirus, atau biasa kita sebut COVID-19, penyakit ini sangat berbahaya, sehingga kalian harus stay at home, tinggal di rumah, jangan lupa memakai masker, kemanapun kalian pergi, dan selalu menggunakan hand sanitizer. Setelah melakukan kegiatan apapun, Bu Guru menyimpan di tas. Kemana saja Guru pergi, Guru selalu membawa hand sanitizer, jadi kita bisa waspada begini caranya, atau kalian bisa mencuci tangan kalian dengan sabun pada air yang mengalir. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita, Guru akan kirim beberapa video dan gambar untuk hari ini. Selamat belajar dari rumah! sekarang guru ada di pintu masuk sekolah kalian lurus ke depan kalian melihat bendera merah putih dan di belakangnya adalah sebuah pentas bisa dilihat dengan ornamen ya gih dengan ornamen gambar raksasa biasa ditempati untuk melaksanakan kegiatan pentas seni atau hal, hal yang lain. Sekarang guru ada di tengah halaman. Di sini kita biasanya melaksanakan upacara bendera dan kegiatan lain seperti senam dan lain-lain. Kalian bisa lihat dari sebelah utara. Ini adalah kelas 1B, biasanya ditempati untuk kelas 1B. Dan di sebelah kanan 1B, masuk ke utara, di sana ada toilet. Tentu saja apabila kalian melaksanakan aktivitas di toilet, harus dijaga kebersihannya. Berjalan ke arah selatan Ini adalah kelas Biasanya ditempati kelas 2B Kalian bisa melihat bahwa Situasi sekolah kita haspi Karena memang seperti yang Guru, -guru sampaikan tadi bahwa Tidak ada pembelajaran tatap muka. Ini adalah kelas 1A Dan dilanjutkan dengan Kelas 2A Dan seterusnya di sebelah timur kalian juga bisa melihat kelas-kelas yang lain kelas 3 4 5 dan 6 kemudian ada perpustakaan di sana ini adalah tempat parkir sepeda Bapak dan Ibu guru Tempatnya tepat di depan kelas 3A kalian bisa melihat patung gajah ini bekas kita melaksanakan perayaan Agustus tahun lalu Perayaan 17 Agustus Kita menampilkan sebuah tari tradisional dengan properti gajah ini Di sebelahnya adalah musola Di musola ini kalian bisa melaksanakan kegiatan keagamaan seperti sholat duha dan sholat duhur, biasanya kita laksanakan di sini. Di sebelah kanan mushola ada toilet yang lain, jadi kita punya dua lokasi toilet: yang sebelah utara dan sebelah selatan. Tentu kita harus menjaga kebersihannya. Semuanya, bu guru berjalan ke arah timur, kita melewati kelas 3A kemudian dilanjutkan di sebelahnya adalah kelas 4A dan di sini adalah kelas 4g di sebelah kelas 4A kalian bisa melihat ada kantin. Karena ini sedang libur sekolah, maka dagangan Bu Suci tidak lengkap. Biasanya di sini lengkap. Kalian bisa membeli apa saja di sini, snack dan sebagainya. Nah, ini perkenalkan Bu Suci. Nanti kalau kalian sudah sekolah, kalian jajan di sini ya. Tidak boleh jajan sembarangan. Karena di Bu ini sudah disediakan semuanya. Kalian kalau jajan lebih baik ke kantin sekolah saja, bisa dilayani oleh siswa. Cik, sekarang bubur berjalan ke arah utara. Di sini ada kelas 5A dan 5B. Di sebelahnya adalah kelas 6. Kelas 6 ada 6B kemudian perpustakaan kita lurus ke utara di sini ada ruang UKS Health Service Unit apabila kalian merasa tidak enak badan kalian bisa matur ke bapak ibu guru kalian akan berawas di sini apabila kondisinya membaik Kalian akan kembali ke kelas. Dan bisa kalian baca delapan tujuan RIS. Kita kembali berjalan ke arah utara. Dan ini adalah kantor atau office. Bapak Ibu guru biasanya stay di sini. Kita masuk ke dalam kantor. Ini adalah meja kerja bapak dan ibu guru. Kalian bisa lihat. Ini adalah data guru dan pegawai sekolah SDN KUNEDIDO I Kalian bisa baca atau minta mama untuk membantu membacakan Kita keluar sekarang Ini adalah ruang bapak kepala sekolah Anak-anak, ini adalah Bapak ibu guru yang sedang melaksanakan presensi si perlu. Guru Mitohiro, guru agama kelas 1 A, yang terhormat, Bapak Darso kepala sekolah kita. Assalamualaikum Pak ba. Waalaikumsalam. Bapak Muklasin. Yang gagah berani? <SILENCIO> uh, uh, uh, uh, uh. Guru kelas 6B Pak yeah. Pak Aris? Yang baik hati? <SILENCIO> guru kelas 6A Kita akan mencari Bapak Ibu guru yang lain Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Wali kelas berapa? Bu guru cantik? Wali kelas 3 Selamat datang Terima kasih Bu Guru Amin Ya makasih Bu Guru ini adalah Bu Endang Sisilowati guru kelas 5. 5A. Assalamualaikum Bu Guru. Assalamualaikum Kak Nur. Assalamualaikum, Ini adalah Kak Nurjana, operator hebat kita. Semua administrasi SDN KUNERKIDO 1. Beliau yang merasakan. Selamat datang di SDN KUNERKIDO 1. Terima kasih Kak semua, uh, semua administrasi ada di saya, jadi kalau ada kepentingan bisa saya langsung. Terima kasih. Terima kasih Kak Nur. Assalamualaikum Pak Hami. Oh, Kelas berapa Pak? Kelas 3B Ya Pak Hamim adalah wali kelas 3B Kamu lihat itu Pak Hamim juga memakai masker hmm. Jadi untuk menjaga Kesehatan kita sendiri terlepas Dari virus Covid-19 Terima kasih bapak. Pak putri. Putriya Wali kelas berapa Guru? Saya wali kelas 2B Ada yang mau disampaikan untuk anak-anak? Saat berpergian Anak-anak harus memakai masker ya? Terima kasih bu guru, sama-sama. Kita sekarang bertemu Bu Ayu, halo Bu Ayu. Kelas berapa Bu Ayu? 2A. Bu Ayu wali kelas 2A. Sehat selalu Bu Ayu. Ini adalah Budina, guru Pjukk kelas 1B. Assalamualaikum Budina. Salam. Ini Bu Pony. Assalamualaikum Bu Pani. Kelas, kelas berapa? Wali kelas berapa Bu Pani? 4A. Iya, Perkenalkan ya anak-anak ya. Bu wali kelas 4A. Ini adalah Pak Yayan. Materi, guru PJOK kelas 1A. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya. Iya, iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Wali kelas berapa? Saya wali kelas 4B. Ada yang mau disampaikan tuh anak-anak? dan kolektor Dari rumah tapi nge? Iya, dari rumah dari. Terima kasih, Pak Guru. Sama-sama. Bu Guru. Ada yang mau disampaikan tuh anak-anak kelas 1. Selamat pagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perkenalkan nama saya Iis Saya mengajar anak-anak materi ber... pelajaran. Pelajaran. Pendidikan agama Islam Dari kelas 1 sampai kelas 6 Jadi anak-anak Ketemu dengan Bu Is, Pelajaran pendidikan agama Islam Dari 1A Sampai satu 1, 1, 1, 1, kelas 1 Sampai kelas 6 Di B Terima kasih Assalamualaikum Bagaimana anak-anak sudah menyimak video Dan foto yang Bu Guru share Sekarang saatnya kalian Mengerjakan tugas baik kirimlah dalam bentuk video sebutkan apa saja yang kalian lihat dari video dan gambar yang ibu guru share kemudian yang kedua sebutkan 5 nama bapak atau ibu guru yang mengajar di SDN kunir itu 1 jangan lupa untuk menyebutkan nama lengkap kalian terlebih dahulu kirim Japri jangan di grup ya supaya grupnya tidak penuh ibu guru tunggu